Oke, lagi marah dengan yang namanya berkembang biak dari short Apakah itu real? Jawabannya ya bener banget real Tapi, kalian pasti pernah ngerasakan video short kalian itu sepi Dan ngelihat orang main short itu langsung meledak meletup ya minimal 1000 view Dalam waktu yang cukup singkat Dalam waktu yang cukup singkat Jadi, itu semua pakai apa? Terus semua bisa kita lihat dari cara uploadnya. Ya, benar banget. Cara uploadnya. Banyak banget yang main di short. Itu buat video langsung direkam. Langsung upload. Nah, siapa yang kayak gitu? Gue saranin kalau mau main uploadnya itu. Coba melalui proses editing dulu. Dirapi-rapiin dulu deh video-videonya di mana colornya, apakah gambar angle-nya pas, coba diperhatiin dulu. Nah kalau udah itu, lalu dalam proses upload ada yang namanya itu, publikasi dan pribadi, jangan langsung upload. Gue saranin, coba tahan dulu ke pribadi. Udah, tahan dulu ke pribadi video kita. Tapi kalau dia udah diupload lalu dibuat ke pribadi itu pasti rusak. Dia nggak EVP lagi kalau anak TikTok bilang. Karena udah dipublikasi baru dipribadikan. Jadi videonya itu nggak bakal nge-up. Atau videonya itu nggak bakal naik. Dan dianggap udah beberapa lalu, waktu yang lalu dipublikasi. Jangan langsung dipublikasi. Makanya ditahan dulu. Karena ada beberapa... Hal yang harus dilakukan. Kita juga harus tahu dong, Ritme upload dari video kita. Gue saranin. Buat kalian yang main di short. Itu upload shortnya itu minimal satu hari atau dua hari. Sebelum video panjang tayang. Nah, jangan pernah tuh ya. Tayang video panjang satu jam kemudian upload short. Atau publikasi shortnya. Nanti yang rame, itu shortnya, tapi video panjangnya sepi. Kan sayang banget. Sayang banget. Jadi, ritme yang benar itu. Hari ini upload short, besok kita upload video panjang. Atau setengah harinya ya. Misalnya kita bilang, pagi ini kita upload short. Ini pagi nih. Siang kita upload video panjang. Itu menguntungkan enggak? Jawabannya menguntungkan, kawan-kawan. Karena ketika mereka singgah ke profil kita, atau melihat profil kita setelah nonton video kita, dia bakal melihat tuh video mana yang baru di-upload. Video short ini kan cukup simple ya nontonnya. ya Kalau video panjang kadang-kadang orang agak males. Jadi dia melihat barusan aja ada upload video sebelum video panjang. Ini ada video short. Nah, disinilah ritme yang bagus untuk penonton dengan rasio kliknya. Jadi penonton itu sering banget kalau udah nonton, yang mau ada video baru di sebuah channel, apalagi durasinya pendek, itu mau penting gak penting, pasti ditonton. Itu sangat sering banget terjadi, dan terkadang itu sebenarnya aku yang melakukan hal seperti itu, dan beberapa orang udah kutanya, tanya, ya kayak gitu juga. Ketika menarik nonton video panjang, dia bakal singgah ke channelnya dan melihat video apa yang baru aja diupload Kalau videonya singkat Itu nontonnya kan gak lama Jadi udah, tonton aja Tapi kalau misalnya shortnya dulu ditonton, itu biasanya dia langsung nge scroll Ngelihat video yang di bawahnya Nah, video panjangnya tadi Itu gak ditonton Jadi, ya udah gitu aja Punya kita dong gak dapat MVP lagi Gak dapat rekomendasinya lagi Iya nggak, Iya dong Dan sebelum upload lagi Tadi itu beberapa cara Ada lagi caranya itu yang namanya kita masukkan juga Ke playlist Buat beberapa playlist tentang short Kalau udah masuk playlist Juga buat lagi tag Atau kata kunci Itu semua sama fiturnya yang ada di video panjang dengan video search insyaallah itu sama yang berbeda itu dengan video panjang, di video short itu nggak ada yang namanya elemen elemen di akhir video, ataupun subtitle kayaknya, aku belum mengecek banget ya subtitle ya, kayaknya pun nggak ada di short itu nggak ada subtitle, jadi subtitle itu cuma ada fitur video panjang aja ya iya bener banget jadi, ritme-ritme kayak gitu harus diperhatikan dan dikuasain. Oke, siapa yang channel ini yang mau dipromosiin, datang aja di video aku yang terbaru. Aku promosiin secara gratis. Ya, serius gratis. Oke ya, sampai jumpa di video yang selanjutnya.